Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Sirepnal. Kali ini masih tetap belajar bersama berbagai ilmu dengan sederhana semoga bermanfaat. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu cara sederhana loading laptop. Menjadi anteng dan tidak lemot dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan tutorial ini dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat. Pada waktu kita kerja, laptop kita diajak bekerja lemot sekali, tidak segera membuka, maka dalam hati kita sering kesal. Untuk itu, kali ini saya akan menyampaikan cara sederhana agar loading laptop enteng dan tidak lemot. Dengan sederhana sekali, yaitu dengan langkah tekan tombol Windows dan huruf R secara bersamaan. Setelah kita tekan bersama-sama, maka pada keyboard kita. Akan muncul pada layar Yaitu Kolam run Ada open Kita ketik Persen times Persen tanpa spasi Kemudian kita Oke okay. Untuk itu marilah kita Praktekan bersama-sama Masih setia Di channel Bambang Suripno Untuk belajar bersama berbagi ilmu dengan materi yang sederhana semoga bermanfaat Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like dan jempolnya Bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video tutorial dari saya yang terbaru. Bagi yang membutuhkan video tutorial saya Bisa diunduh di link videonya di kolom deskripsi di bawah video ini Terima kasih semoga dapat bermanfaat Mari kita lanjutkan tutorial kali ini Mari kita mulai saja untuk tutorial kali ini Yang pertama adalah pada keyboard kita Logo Windows dengan huruf R kita tekan bersama-sama Kemudian di bawah akan muncul Lebar Run pada waktu open ini kebetulan sudah ada tulisannya, jika belum ada maka kita ketik persen times persen. Kalau sudah seperti ini, tanpa spasi, kemudian kita oke. Okay. Langkah berikutnya adalah muncul seperti ini pada tabel Times. nah ini kebetulan sudah uh, kemarin sudah saya bersihkan ini adalah letak charger atau sampah-sampah yang tidak file-file yang tidak terpakai maka disini perlu kita bersihkan maka untuk bersihkannya kalau munculnya banyak kita tekan Control A, kita tekan Control A bersama-sama maka akan seperti ini. Kemudian setelah kita Control A seperti ini, seperti ini kita Control D atau kita Delete. Maka charge yang ada di sini ini atau sampah-sampah yang ada di sini. File yang tidak terpakai akan terhapus. Karena ini sedikit maka bisa kita hapus satu per satu. Ya. Kita hapus satu per satu file-file yang tidak terpakai. Nah ini kebetulan sudah terpakai, sudah terhapus semuanya. Kemarin baru saja kita bersihkan. Ya berarti ini sudah bersih. Yang memberatkan kerja laptop kita adalah seperti ini jika di sini banyak sampahnya. Maka ini kalau sudah bersih semuanya langkah berikutnya adalah kita mencari sampah yang ada di uh, tempat sampah kita resipin. Uh, di sini kita klik ini banyak uh, yang tidak terpakai file-file sehingga menghambat kerja laptop kita itu maka cara membersihkannya sama bisa kita langsung kosongkan lewat recycle bin ini ataupun kita gunakan Ctrl A sama aja kalau Ctrl A seperti ini kemudian kita kontrol d kemudian ini akan terhapus nah ini menghapus atau perintah untuk menghapus permanen sebanyak 87 item kita hapus Sambil menunggu, sampai ukurannya ini nol habis, berarti sudah selesai ya. Kita skip, ya. demikian sampai selesai. di sini kosong, kemudian kita refresh kita cek untuk di resipin kita sudah kosong sekarang untuk mengecek maka kita bisa menggunakan uh, kita buka uh, untuk membuka ini bagaimanakah ada perbedaan dengan sebelumnya nah itu bisa kita coba mari kita mencoba membuka Biasanya agak lambat ini sudah cepat bisa membuka tampilannya Sederhana sekali cara membuat laptop kita menjadi anteng Dengan membersihkan charger atau file-file yang tidak terpakai pada laptop kita Demikian tutorial pada kesempatan kali ini Semoga sederhana Dan dapat bermanfaat Sehingga laptop kita Bisa bekerja dengan enak Dan normal kembali Sehingga pekerjaan menjadi Lebih mudah Selesai Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh